Hello guys, terima kasih yang udah klik video ini berarti kalian ingin mengetahui cara memasang tablet glass Mungkin bisa kalian tiru caraku yang paling simple, dan bisa kalian aplikasikan sendiri di rumah. Oke, okay? biar kalian mandiri, nggak usah nyuruh-nyuruh orangnya buat masang. Jadi, kalian tinggal, tinggal bilang, "Aku mau beli tempered glass, aku mau pasang sendiri." Jadikan keren, Oke, okay, kita langsung aja Bentuk tempered glassnya kayak gini Ini aku yang tipe biasa ya Tempered glass yang pada umumnya Yang biasa Karena banyak jenis dari tempered glass Mungkin di next video aku akan bahas itu Apa aja jenis tempered glass Yang terupdate 2020 ini Jadi kalian bisa tahu Apa kelebihan dan kekurangannya Oke, okay. dan harga-harganya juga tentunya Yang terupdate Ini aku pakai Aku kebetulan yang pakai A30 Samsung Ini aku mau pasang langsung Biar kalian tahu caranya ya Oke kita langsung aja Sebelum aku mulai videonya Jangan lupa kalian klik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Biar kalian dapat informasi terbaru Saat aku update video terbaru Oke, Dan jangan lupa ada playlist Banyak video di bawah Jadi kalian bisa klik playlist-playlist yang kalian suka Tutorial, vlog yang Aki Hits kali ini aku cantumin di bawah Kalian bisa klik, oke okay. Halo, nah sekarang kita mulai untuk prakteknya Sekarang kita siapkan dulu tempered glassnya Karena ini bahan utamanya ya Nah ini kebetulan aku pakai tipe A30 Buat Samsung Dan pastikan kalian mengeceknya terlebih dahulu Saat sebelum membelinya Karena tempered glass itu rawan lecet ya guys Jadi Kalian harus hati-hati saat membelinya Include dua tisu juga lho Jadi kalian nggak perlu lagi beli buat tisunya Lalu tisu satu itu berisi tisu basah guys Jadi kalian harus mengusapnya untuk pertama kali Karena tebu-tebu yang menempel harus dibersihkan terlebih dahulu Lalu keringkan dengan tisu yang kedua karena tisunya yang kedua khusus untuk pengeringan nah siapkan dulu hp nya dan pastikan nggak ada tempered glass yang menempel atau bekas-bekas kaca yang menempel ya guys karena ini berpengaruh banget terhadap kelengketan si tempered glass nya ini ke hp kalian nah ini hp saya lumayan mulus ya karena hp nya baru beli Oke sekarang kita mulai Nah ambil kedua tisunya Kita buka yang bagian ke satu Karena tisu basah ya Atau nomor satunya Kita dulukan yang bagian ini Karena ini penting untuk mengusap Bagian layar yang kotor Terkena debu atau serpian-serpian kaca sebelumnya Kalian ratakan Putar-putar bagian yang paling kotor Atau paling penting bagian layarnya karena itu sangat rawan ya guys nah hati-hati kalau lagi bersihin karena hp kalian bisa licin dan bisa terjatuh karena cairan ini Setelah semuanya selesai, kita beranjak ke tisu yang kedua karena ini untuk pengeringan. Nah, kita mulai usap-usapkan seperti yang tadi. Kita hilangkan setiap bagian yang basah karena tisu yang pertama tadi. Pastikan semua kotorannya sudah bersih dan tidak ada yang menempel. Dan aku sarankan kalian, kalau memakai tempered glass atau memasang tempered glass di tempat yang jarang ada angin atau tempat yang berdebu ya guys karena debunya bisa menempel lagi ke, ke layar kalian lebih enaknya kalian di ruangan tertutup Setelah terlihat bersih seperti ini, kita mulai mengambil glass-nya. Dan pastikan jangan sampai terbalik karena bagian belakangnya itu bagian yang lengket ya guys. Nah itu bagian yang lengket. Jangan sampai terbalik memasangnya. Bagian depannya itu nggak ada stikernya kayak gitu. Nah kita mulai. Kita usap-usap dulu bagian yang depan biar lebih kinclong gitu. Nah, di proses kali ini, aku ada satu tips yang mungkin bisa kalian tiru. Kalau kalian mau melengketkan ke layar kalian, kalian buka stikernya sedikit-sedikit aja ya. Jangan sampai langsung full. Karena itu bahaya banget. Kita harus menentukan arahnya dulu. Mempaskan posisinya ke tengah dengan hati-hati. Sebelum kita melepaskan semua pelindung pelengketnya itu seperti pada videoku yang kali ini kalian bisa tiru dengan seksama dan dengan cara teliti kalian harus hati-hati ya karena jika tergeser lengketnya ini tidak bisa diulangi lagi. Untuk penempatannya kalian paskan ke atap lubang kameranya atau jika ada finger di depan kalian paskan fingernya atau kalian bisa lihat bagian pojok bagian pojok-pojok layarnya udah pas belum sama layar. Dan perkedasnya itu, jika sudah pas, yakin kalian bisa langsung lengketkan dan langsung ratakan dengan tisu. Jangan sampai ada timbul bercak-bercak, kalian bisa lihat ada kayak semacam gelembung-gelembung gitu karena kena angin. Itu harus segera diratakan dengan tisunya biar lengketnya merata. Nah, begitu aja tips dari aku tentang memasang tempered glass kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai sini, sampai akhir video. Dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya untuk dapat notifikasi terbaru saat aku update terbaru. Klik link di bawah untuk playlist-playlist terbaru video-video aku yang kalian suka. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Share is care.